lalu Halo, Halo, channel facebook the channel larang copy komen kali kicauan dia komen tak umbal, tak ganeh, tak umbal, tak ganeh, bes, mas Binda, selamat malah enak sangen sambil ngopi ngopi mas? aku betul, <tos> sambil ngopi guys, sambil ngopi guys guys, ngopi -ngopi. Hmm. ngopi ngopi ngopi ngopi, -ngopi sik guys <tos> aku kok kaya tak parohan di sini kita nge-gamer yuk tuapun belakang Toh, tuapun kelinci Toh, <laughs> pelambirnya, ambilnya di bangsuo gas di bangsuo ngilang kopi udah ngilang teh ya teh musuh kini, kopi kini nah, iya lor gas gas iya wii iya wii gaskan gas marah Kayak-kayak semua Kau itu benar guys udara dan guys Yang penting ya aku toh, jilarang, ini, nai, iki Umbah umbah Selamat malam Fitri Iya yeah. main kanan lebih kuwai Terang, guys persiapan nih, sejak guys ya, <tuk> dia ini ngarepkan botolnya kopi, wah yuk. Yo, yuk omong ngerti lah, tukunya kopi mongin ya kayak lemburan belak halo Mbak Fitri S, selamat malam jaya <tuk> ini? <tuk> <tuk> Selamat malam, Mbak Susi. Jangan lupa like-nya. Joko oke Joko Umbaran. Mangan okay, terong, apa urung Dulur. Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Komentar kolom komentar, komentar, komentar, komentar, komentar, komentar, komentar, yuk. Halo mas Joko ya, besok aku subuh, lu, ya ah alah nah. mas hei, ya panggilan tua kelas aduh kopi eh, oh, kulang, kulang. Okay. kopi kok nah, ini tuh kok, sedang menonton Yuhi kisini wong selamat malam selamat malam mas mas di oh ya. selamat malam jangan lupa kolom komentar dengan mas parjo masuk Ferdie Masuk Mas Ferdie Sekarang yuk ke ngomong terus yuk Limon sambilnya Masuk Selamat malam Andri Juyoka di Pak Fak Papua, nanti Papua nih, Pak Fak Papua Barat Yo, Mas Ferdie eh Pak Ferdie Juyoka asli Tenggala Masuk Tenggala yuk Yuk mengudara-mengudara Tangga ngopi ya tai manis, manis. lo. Kopinya kopi pahit, guys. Kopinya kopi pahit. Kopi pahit. Enggak manis. jadi enggak kena cincin pahit. Kena cincin pahit. Nanti juga Komen bro, komen. Ya, ya selamat malam Mas Bagong dari sini. Bapak Kosim selamat malam. Jangan lupa ya, di-like dan ya. komen, guys. Ya. Tadi balik dong sama Mas Edi sudah berangkat. Ambil. Iya, ambil. Oh, Ayo ambiar guys, ngemas nah, Ambiar da, Ambiar dar bro hmm. putih tanpa karet aja ambiar Kopi oi Kopi oi nah. <laughs> guys Dilek dan komen Gak ne. kempat <hah>, uh, marina. Marina. Marina. Okay. Oh, oh lepis. Kopi, lepis. Di pulut-pulut, kerenin kineramu, aku pun tengah ke depanannya. Gue bisa diputut, Enak, kurang. Nah, <tuk> di kabur, diputut, di. Selamat malam, baby Pudo yang alias Pak, Pale alias Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Buat ada Halo guys. Halo eh, guys. Ayo guys, pokoknya guys, mengudara. Jangan lupa kasih like dan komen. Biar biar channelnya lebih ketular subscribe dan dikutukan di YouTube Dengan Mas Parjo, Mas Tarjo KW. Nah, di sini kegiatan yang enggak jangan lupa support saya kok. Nah, nah, nah kita sekap ya. Selamat malam, Mbak. Fransiska, wih Fransiska. Oke, okay. Jo. Halo, Mbak. Nek eh ngerik <tuk> dia Paling ngerik <tuk> ngeri, malik. Ngapo Aja nyerang es teh, Mbak. Pisang-pisang nyerang kopi. ah, Mbak Fransiska terlalu galau di facebook Nah, masuk. So. Budi-budi. Oke, okay, Mas Budi. Budi. Nah, Halo, Mas Budi. Terima ya, kasih hari ini, malam ini, sore ini. Jangan ngopi, Kak. Papua po adem, Mas Budi? Temen ngopi C Halo, ini Selamat malam, Bapak Suhut, Bapak Mbok. Selamat malam. Jangan lupa di-subscribe ya. Ya, jangan lupa. Ini kopi kopi saya like. Nanti saya akan akan kelimpah itu nih. Biar Facebooknya lebih maju lagi ya. Jangan lupa. Halo, selamat, selamat malam. Selamat malam, Bapak Toce, Kidul kali. Kidul Dewi kali ini. Hmm. Jangan lupa ngopi malam ini, Mas. Eh, Bapak. Mas, kopi sih subscribe, oke masuk nanti nah. bro, para yeah. bro, Pak Ji, Pak Tio Kipli ajar, Tio tak, tahu nggak cerak nih, nggak ngopi yang ngopi bisa, ngopi bisa, ngopi bisa, nggak oleh Google Bima ini nanti, <tiary> kok nggak lampu, tapi tanpa lampu, teteng, iya guys, ibarat si kau tanpa karet, guys, anjar jangan lupa ayo mengudara guys, mengudara guys Yaudapa, biar jauh, lebih, lebih maju ser, ser. Asas, biar lebih maju guys apa sih kurang terus ayo guys kasih like biar tambah maju dan lebih guys dana itu dia juga atas nama tikudo, kalau kamu kena aku udang -udang cok, udang -udang kena klaim mm. malu -malu aku nah, melu-melu kena klaim kena ini nah. nah iya, pabri pabri antuk loh yo, apa, lanang oke nyeaaah udah tiga biji tambahin-tambahin tak guys live selamat ya. Bapak Suyanibitar, Bapak Enid, Bapak Benbeng jangan lupa like, share <tutuk. tutuk>. Saya nggak sih, eh, bapak. Iya, kalian nanti kesel orang. Belum, butuh kopi, guys. Apa waktunya mas? Tapi nggak bisa nolong. Jadi kita perlu ngopi sebanyak mungkin agar tidak kademeng. Ya. Kena banyak kahbemir yang di lantas lora kuning deh, teroso. Tunggu kalau orang-orang jaringnya kayak... Mening Berarti yo. Yo guys, lagi guys, Kita kasih lagu biar... Ini lagu lo kasih, kan? lagunya, lagu loh biar Semuanya biar nang Papa apa, Iya. Oke, oke. Bakar, ganti ter. Satu itu. Loh, orang ya. <wordiest>. <hundreds> Selamat malam, Am ini kena Am. duduk langsung. Tadi. kita kasih lagu. Borong <teeth> <tun> Ya kota sangat Oh, masuk ke Oke, karena pengunjung sepi kita akhirnya habis di sini. Jangan lupa ngopi malam ini sebagai nah, Seng, ya bos. Lalu bapak Kito, selamat malam sudah ngopi sampean. Apa? Biji kudu tiang nantiku Oke, biji kudu Yuk, Kita dulu Lampu, lampu, lampu Yang sih, dari suka wanita kalau mau di sini ada di Di Mulai di yo. ini Dari Riyo. Lama-lama banget Nekari dah. Jangan lupa like, share, komen ya cuman gak enggak, aku atum, serang kopi gak apa-apa bang, berber, -ber -ber. khusus besar pro, main tahu dia itu? ini ya? aku ya kau ya, gitu, hingga gitu. ambil ini. Berhenti, enak enggak enak. Hati, ambil sekolah, hati, enak. juga angger lah enak ini ambil entah mau lihat jenazah oh dia cena, dosi ya bang aku mau gini apa kali selamat malam ah, so, so, eh, so, supra matuh iya ngopi burung ngopi ngopi sih ngopi terus bayang deh bayang bang kopi iya jor Ngopi, jauh mulai akan gue hakan, <samian. SILENCIO> Bosok pak sampean, yang gini ini Tinggal sih bisa, Luis, yo,